dan yang terakhir saya beri ijazah tentang uh, Al-Fatihah ya karena ini surat yang populer kalau saya ijazah Al-Qur'an 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Taqarrur kalau mau Taqarrur mau. Ijazah surat Taqarrur mau 2 juz setengah. Mau masa set. Ya, fatihah aja yang gampang ya. Nah, ijazah ya, Fatihah ini paket paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya eh, saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu ma mazaya mazaya itu kelebihannya fatihah. Saya bacarapnya dulu nanti ini terakhir ya, tadi kan saran-saran umum tentang sosial. bacakan, supaya saya tahu keramatnya bismillah, nah sebelum saya bacakan bismillah fatihah tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali, fatihah itu dawuhnya Allah tentu itu dawuhnya Allah, saya ulang lagi itu kalam Allah tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah jangan salah loh ya, fatihah itu dawuhnya Allah tapi sudah diberikan ke kita sehingga posisi kita itu yang punya itu nah kenapa ini perlu dijelaskan karena nanti ada kalimat ia kanak budu wa iya kanestain kalau itu masih kalam Allah berarti Allah ngomong ke kamu ngendikan ke kamu kepadamu aku menyembah masa Allah menyembah kamu nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya, seorang lagi ya sebelum sampai sering baca fatihah, aku yakin ya sering baca Jadi barokannya tidak faham itu tidak pernah janggal Enggak paham itu ya penting. supaya ada Iskhal, enggak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata "ia tanak butuh masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah"? Masa Allah menyembah kita, maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat seorang lagi ya, di fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat kulu, katakan wahai hambaku begini, ya katakan wahai hambaku begini, nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim termasuk kita mengatakan iya kana wa iya kana Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini. hei Wahyu, ijtinas suratul mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus ya Allah, Anda aja minta petualang saya, saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana. Sebelum baca fatihah, ya fatihah itu kalau Allah ngendikan ya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita, tapi ya kalamuah, tetap kalamuah, tapi sudah menjadi milik kita sudah paham ya ya pinter ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan eskal, bagaimana Allah eskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan ia karena butuh yang jadi anak kan jadanya, ya Ya, jadi, tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi, kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari "gulu", meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan ahad Muhammad katakan kalau Tuhan itu satu ya. Namanya Quran itu kan, kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya, dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata "gulu", katakan. Ya, Jadi, ya, ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, leh. Panggil jenengan bapak kulo itu. Maksudnya, anak itu kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus, anak kamu bilang, "Pak, jenengan bapak kulo." Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anak anakku, berarti anakmu anak itu kan bukan rujukan anak kamu. Kamu ajari jenengan bapak aku kamu engkau bapak saya Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya berarti itu kalimat yang kamu ajarkan sekarang sudah milik anak kamu kalau itu kalau itu kalimat kamu kan wudhu masa anak kamu kamu bilang bapak nah itu seperti itu jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena wudhu Waiya, itu sebelumnya ada kata kata lu katakan wahai hambaku hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh karena terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas seroton mustaqim jelas ya jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita dong ya ya udah don, dong enggak don, don, don. jelas kan tapi bagus nggak jelas tuh bagus. Kalau kamu jelas nggak jadi dikrem, jadi gubernur. Min aati <tuh> mifatliha kasroto asma ya fadil Ini cerita eh, dramatisnya surat Al Fatihah. <tuh> Kaulah abu hurairah rodiawo anhu inna iblis aron nahi unisitat Al Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu farad karangannya Syekh Muhammad Alawi juga. Kutipan dari beberapa kitab, yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan Kayak orang sakit gigi lalu, tersiksa-tersiksa-siksanya Karena turunnya surat apa? Al-Fatihah Artinya kalau Anda baca fatihah di jiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis Wa mujahid Kina unzilat fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin jadi ketika fatihah itu turun iblis itu terkapar lagi kira, kira sampai dijenguk banyak setan itu di ICU lagi kira, kira gitu kalau sekarang itu entah covid enggak, enggak enggak tahu pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan enggak tahu bawa apa lapan enggak, enggak enggak tahu pokoknya dijenguk banyak setan nah nyangoni karena ini apa ketuanya apa pingsan sakit di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan ya semoga kalian semua enggak kenal setan kalau kenal berarti teman apa walakin unzilat Saya ini bukan sakit fisik kata iblis kamu udah usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, usah, saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka sekarang punya tamengnya ya well, pusing kan ya seperti orang lah gudah sampeyan ternyata sampean setia itu kan pusing nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu <laughs> jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka jadi, walakin unzilat suraton laisa ajruko iliha illa an wahu alihina rojahannam karena Jadi dia sok lah, kalau orang Jawa itu bilang sok. Aduh sial nasib saya ini, ini umat nggak bisa saya gudah lagi karena tamengnya tadi punya Qotbah tolakai dukum wa makrukum Mereka rasa kalian sekarang itu ada gunanya semua nah Ini Alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi Kaya apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar pede. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau koiliah terbebas dari api neraka. Wakolat lahu is murunaya maulana. Idhabu kulubahum lalu kita gimana, jari para setan itu, gitu. lalu kita gimana, terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi selagi masih baca, kita pasti kirap jadi kalau sama sudah jarang baca fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? iblis jadi kalau teman sudah jarang baca pateha, itu berarti bagian dari kekalan anda, kemenangan iblis. iblis masih sering baca berapa kali terus apa lagi kok lima sekali dok berarti pas salat Enggak lima kali itu mendingan itu 17 kamu itu ngitungnya jangan lima ini lima waktu itu berarti lumayan lah berapa 17 belas ya ya tujuh belas ya tujuh ya. tapi kalau makmum tuh sering separuh kan apalagi makmum teraweh ya kan makmum teraweh itu bacanya fatihah ada yang sempurna enggak ya yang enggak lah baru alhamdulillah alim ikut ini gitu makmum makmum kan yang teraweh kalau teraweh jarang sempurna ya Fatihahnya itu Kan imam Sudah ruko Kamu bacanya fatihah sampai mana Baru setengah ya Ya paling pas aja kan, aja Sempurna ya Apalagi kalau imamnya asing kilat Waduh malah Nah ketika fatihah itu Sebegitu keramatnya Sebegitu topnya Itu setan rapat singkat cerita itu Yang tadi dipimpin oleh iblis Yang sedang terkabar apa Tadi obatnya enggak ada, cuma dia sok karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa neraka. Nah ini gimana saran anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa enggak baca. Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Izhabu buat itu hatta tuh filu hatta layakulu Hadis surah. Kela yuksi rukiro ataha walayakunulahum ajrun wa salabun. azabun wa ikobun. Jadi saya mohon selama ini anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Namanya rutin saja. barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar luar biasa. Ibarat gini, kalau saya tanya saya juga sering mikir, masa gusanya surat kok punya kekuatan seperti itu di dunia ini? Kata Allah mulai nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah Kalimat itu kata-kata, nggak -kata. ada yang bisa menandingi kata-kata, misalnya Anda ngegrab, berangkat istri cuek berangkat cuek, itu beda dengan ketika, meskipun satu kalimat Pak, moga-moga dilindungi pangeran, mungkin-mungkin dengan selamat itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa, karena kayak mendapat support jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar, luar. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon, 10 tahun anak kamu dididik ibunya benci kamu, dan memang anda layak dibenci. Itu Dan sampai gak pernah manggil kamu pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu pahit. E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai. Ijazah lafat ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafatkan fatihah itu, melafatkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini, lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang, dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar. Doalah, doa yang luar biasa. tapi di era modern, karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra jimat, hurafat, bid'ah duri, dan Sebetulnya enggak seperti itu. memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Susnojat, Wangilan, lepa, Pak dibujus kalau kue gagai, tok gitu. Wah, itu seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjonya sih sarasa-rasa Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Laki-laki kata-kata ini luar nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat rasulnya, lewat malaikat diberi, kayak apa kekuatannya, kira-kira nah, Fatihah itu gitu, kalimat yang baik kalimat ta'ifah, diajarkan oleh Allah dan rasul kayak apa, kira-kira kekuatannya, pasti luar biasa, Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan rasul Ya makanya saya mohon kalau baca fatihah, baca kalimat-kalimat atau ketika sholat itu dijiwai, ya misalnya robbana alaikal hamdulillahussamawati wamil alardi wamil umas syukuramin se'im Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Kata kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja coba kalau ngalami likuifaksi tahu-tahu bumi ini ambles bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar tanyakan orang yang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu wah luar nah, sama gak ngalami itu sih lewat bumi ya biasa aja coba kalau ngalami seperti tidur, eh, biasa aja coba kalau ada gempa bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa masa kamu ngakuin nikmat nunggu dikituin? Ya kan. Nah itu, makanya baca Fatihah ya, dijiwai lah bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, dia sah teruskan. Warwa muslimun fi sahihi an ibn Abbas radhiyallahu anhu makna qala baina wa jibril alaihis salam qaitun damna fi sami' anaqi dun min fatih farafa sa fa qala hadha babun min sama futiha al yauma lamuftaqatu ila yaum. Fana ardi walam yanzil lam jadi suatu saat jibril ini jagongan lah kira gitu sama rasulullah tahu langit gemuruh gemuruh kata jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit ini Pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun, malaikat spesial yang tidak malaikat murahan lagi ragra gitu, yang tidak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena surat, fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, tidak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru baru seperti itu, jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada ikrar kita, alhamdulillah, rofil alamin, ar rahim Ikrar ini penting, kalau contoh paling gampang gitu loh. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tangan-tangan Raul nombong lanang Pak Sampeyan wah itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau itu sama senengnya Masya Allah. karena ada ikrar dari seorang istri ke tamu. nah bayangkan kalau ekor kita sebagai hamba diakui oleh Allah subhanahu maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat, karena ada ikrar kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ikrar Ar-Rahmanir, kita ikrar Maliki Yaumid, kita ikrar ia Iyakanas Ya, misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia, kamu orang Indonesia buat anda orang Indonesia, mangkel gak kira-kira Mangkel, karena salah ikrar kan gitu ya jadi saya mohon jangan jangan anggap kalimat itu hal yang biasa tapi luar biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh